Chelsea dan Liverpool akan segera beradu taji di final Piala Liga Inggris alias EFL Cup alias Carabao Cup Nah banyak banget namanya Pertandingan ini akan digelar minggu malam pukul 23 waktu Indonesia Barat Dari lima pertemuan terakhir kedua klub ini di semua kompetisi Tercatat Chelsea menang satu kali, Liverpool menang dua kali dan sisanya berakhir imbang Kira-kira mana yang akan keluar sebagai juara? Chelsea dan Liverpool menjalani musim ini di Premier League dengan baik Keduanya bersaing di posisi tiga besar hingga matchday ke-26 Di awal musim, Chelsea diprediksi kuat akan keluar sebagai juara Namun perlahan posisinya tergerus oleh Man City dan Liverpool Di Piala Liga ini, Chelsea berhasil lolos ke partai final setelah mengandaskan perlawanan klub London Utara yaitu Tottenham sedangkan Liverpool berhasil mencapai babak final setelah mengalahkan Arsenal. Chelsea juga sedang dalam kondisi positif setelah berhasil memenangkan trofi Liga Champions kedua mereka musim lalu, memenangkan UEFA Super Cup dan juga Piala Dunia antar klub. Di sisi lain, Liverpool juga sedang dalam performa mentereng di Premier League dan Liga Champions. Mereka berhasil menyapu bersih kemenangan di lima laga terakhir di Premier League juga meraih kemenangan tandang di markas Inter Milan pada ajang Liga Champions Selain itu, Jurgen Klopp mungkin tidak akan mau kalah untuk kedua kalinya di final ajang ini Terakhir Chelsea menjuari League Cup adalah pada tahun 2015 sedangkan Liverpool lebih lama lagi yaitu pada tahun 2012 Chelsea dan Liverpool terakhir kali bertemu dalam partai final adalah di ajang UEFA Super Cup 2019 Saat itu Chelsea berstatus juara Liga Eropa, sedangkan Liverpool datang sebagai juara Liga Champions. Pada lagi itu, kedua klub bermain imbang 2-2 hingga babak tambahan waktu. Pemenang ditentukan di babak aduk penalti dan Liverpool menang dengan skor 5-4. Duel ini diprediksi akan berlangsung sengit, mengingat performa kedua tim ini sedang dalam keadaan on fire. Prediksi kami di pertandingan ini, sepertinya Chelsea akan menang 1-0. Prediksi kalian bagaimana? Silahkan beri pendapat di kolom komentar. Pertandingan ini akan disiarkan langsung di Mula TV dan tidak disiarkan di TV lokal.